Konstitusi yang diperjuangkan oleh para pendiri publik ini termasuk tujuh orang wakil gerakan Islam. Ketujuh orang itu yaitu dibagus Hadi Kusumo dari pengurus pusat Muhammadiyah. Kyai Haji Abdul Qahar Muzakir, salah seorang yang hubungan famili saya manggil padi dari PP muhammadiyah seorang namanya Ahmad Subarjo dari Masumi, ya kemudian Abdurrahman Rahman Baswedan Ketua Umum Partai Arab Indonesia PAI Empat kelima Abi Kusno Cokro Suyoto, Suyoso dari syarikat Islam yang keenam Haji Agus Salim yang kita semua tahu bahwa beliau berilmu agama sangat dalam yang ketujuh Abdul Wahid Hashim ayah saya mewakili Nahdlatul ulama ketujuh orang ini ketika berkonsultasi dengan Bung Hatta tanggal 18 Agustus 94-1945 sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan mengeluarkan istilah sekarang ini ngedrop piagam Jakarta dari pembukaan undang-undang dasar